serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar menarik dari Leslar tentunya Menemani santai siang kalian saat ini memimpin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari Lesti dan Pilar Kita awali dengan momen spesial keseruan reuni akbar siang hari ini persahabat dia ya langsung diunggah di ig nya ke Rus persahabat ya yang berada di lokasi Masya Allah Rioni Akbar Lesa Lovers Indonesia keseruannya tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga mudah-mudahan semakin kompak semakin solid ya untuk Lesa Lovers Indonesia kita bangga banget tuh melihat kebersamaan dari Lesa Lovers Masya Allah hari ini seru banget lagi main game bareng tuh di Ancol, luar biasa mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik mudah-mudahan kita semua selalu bahagia dan sehat, amin kemudian bersahabat disimak juga di unggahan Bunda Lesti Kejora kita namun salvok kalimat komentar yang diberikan oleh Usah Sufki Al Buguri sahabat kita simak di unggahan postingan Bunda Lesti ini ada komentar di Usah Sufki mengatakan, dedek ditunggu di Mekah, amin Wow, luar biasa tuh Bunda Lesti Ternyata sudah ditunggu di Mekah nih persahabatnya oleh Sasuki Alpuguri Mudah-mudahan Idola kesayangan kita Lesti dan Bilar bisa berangkat ke Mekah Untuk menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji Amin, doakan yang terbaik Semoga tentunya sehat Semoga dilancarkan Dan mudah-mudahan niat baik Bunda Lesti dan Papa Bilar juga dipermudah Kemudian juga persahabat disimak di unggahan selanjutnya Momen spesial di acara Kak Zaskia Sungkar, Masya Allah banget ya Bunda Lesti. Memang sangat cantik banget penampilannya. Disebut-sebut ustazah cantik tuh oleh semua orang. Itulah Bunda L. Apalagi lengkap ditemani oleh BBL. Aduh Masya Allah banget. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus. Dan mudah-mudahan pertemanan mereka pun selalu terjalin dengan baik. Berikutnya disimak juga di unggahan Indosiar. Siapa yang sudah kangen banget nih untuk menyaksikan nanti malam? Idola kesayangan kita akan tampil bersama sang suami, Bunda Lesti. Papa Bilar itu akan sepaket malam hari ini untuk menyuguhkan kejutan bahagia. Kita makin gak sabar banget ya dengan momen-momen lucu dan pastinya momen-momen cute, Lesti dan Bilar. Kali ini, persahabat ada momen spesial saat Bunda Lesti berkomentar, persahabat ya terhadap salah satu peserta yang bernama Helia." Dan di sini Bunda Lesti kena support Abi Ramzi gara-gara ngomong panggung milik Helia Semua heboh banget ya Kalau udah ada Leslar pastinya Panggung jadi seru nih Acara jadi seru Masya Allah Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar Lesti kena support Ramzi gara-gara ngomong panggung milik Helia Katanya tuh aduh ada aja kelakuan dari host Yang selalu julid persahabat Yang selalu gesrek Masya Allah Mudah-mudahan idol kita Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik ya Mudah-mudahan tetap profesional kerja Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu menampilkan penampilan terbaik malam ini Jangan sampai lupa persahabat ya Info resmi sudah diinfokan oleh Bang Borel sebagai manajernya Bunda Lesti dan Papa Bilar Bahwa Les dan Lar, Lesti Bilar akan tampil satu paket tampil bareng di Indosiar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dicatat jamnya, biar nggak ketinggalan, biar nggak terlewatkan untuk menyaksikan pasangan yang terfenomenal, pasangan yang sangat inspiratif banget yang untuk kita semuanya. Berikutnya disimak juga bersahabat di unggahan dangdut akademi Indonesia. Memposting sebuah tentunya unggahan spesial untuk kita semuanya Deretan lagu, ada tujuh lagu Di antaranya ada lagu Kulepas dengan Ikhlas Bunda Lesti Kejora ini ternyata masuk top playlist Masya Allah banget ya Kita bangga lagu-lagu Bunda Lesti selalu bisa masuk di ajang manapun Kita mudah-mudahan selamakin kompak lagi Untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Kejora maupun Papa Bilar dan untuk berikutnya persahabat disimak mengenai voting online sementara. Persahabat ya untuk penampilan paling dinanti di HUT SCTV ke-32. Rizky Bila dan Lesley Kejora masih berada di posisi kedua di bawah pasangan Haiko dan Rangga Azop. Sama-sama 10.000 beda tipis banget ya untuk nilai votingnya. Mudah-mudahan kekompakan dari Lesley Lover semakin solid untuk mendukung. Idola kita di penampilan paling dinanti di Hot SCTV ke 32. Yuk sama-sama terus doakan yang terbaik, support dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar bahagia dari Lesti dan Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih.